Kenapa doa kita enggak naik-naik? Karena engkau tidak memintanya dengannya Tapi engkau meminta dengan egomu, kepentinganmu Jadi solawat, zikir, baca Quran Sedekah jika diniatkan untuk keberkahan duniawi Berarti kita minta dengan diri, ego itu nggak akan naik, dia cuma berkahnya sampai di dunia Jadi siapapun yang suka berbagi Dia dapat berkah Muslim, non-muslim dapat berkah Sepuluh di dunia Itu sudah hukum wajib Udah, udah plus dari Allah Mau dia mu'min nggak mukmin dia suka berbagi Caritas Non-muslim suka berbagi, diberkahi pak hidup dunianya